Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan Demo dari aplikasi buat Delivery, ya, buat kalian yang... mau belajar membuat aplikasi web terus atau aplikasi warung bisa kalian simak videonya nanti untuk file download bakal saya share di blog channel audio ya coba lihat di Google dengan terkunci kode. Jadi pipi ini saya menggunakan penghapus 7.4 terus titik kode editornya menggunakan Visual Studio. Seperti biasa ya setelah di download, kalian simpan oh, file downloadnya di dalam folder t-docs Terus jangan lupa disesuaikan juga nama database-nya. Ini ya, nama database-nya. Kalau misalkan kalian kesulitan login, bisa dirubah. Nih, filenya terenkripsi. Kalian gunakan MD5 untuk merubah password. lihat demo dari aplikasi ini eh hmm. luka host slash folder ini multi level user sama perlu uh, admin kita coba dulu admin admin admin merupakan dashboard dari admin Area Setiap tab admin. warung, produk, terlihat, pelanggan Ini cocok buat pemula ya, yang, yang mau belajar programming, buat aplikasi, create, CRUD, ini coba login sebagai user ya. Eh, enak dulu daftar. tampilan dari user seperti ini, ini ada menu uh, partner kontak kita coba buat melakukan nih cekot ini carnya kita cekot nah. kita bisa dicetak ya ini download lupa pembelian dari aplikasi Web delisteries, coba kita pantau lagi di admin area. Ее. Ё. itu ya sedikit penggambaran dari aplikasi web delivery silahkan dikembangkan dipelajari Terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa di subscribe like share comment juga semoga bermanfaat mobil topi ku hidayah wassalamualaikum warap tapi